Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham, lalu sahutnya, 'Ya Tuhan, firman ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Isa.' Pergilah ke tanah Moria." Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban makanan itu Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. waktu beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesudah itu. Kami kembali kepadamu Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu Dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku.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 Akan disediakan Untuk kedua kalinya Berserulah melekat Tuhan dari langit kepada Abraham Katanya Aku bersumpah demi diriku sendiri Demikianlah firman Tuhan Karena engkau telah berbuat demikian Dan engkau tidak segan-segan Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu itu akan menemukan kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapatkan dan Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba dan Abraham tinggal di Bersheba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak laki bagi Nahor, saudaramu us anak sulung, dan bus adiknya, dan kemumel ayah aram. Juga keset, haso, pildas, jiklaf, dan betuel. Dan betuel memperanakan ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan milka bagi nahor saudara Abraham itu. Dan Gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yaitu Tebah, Gaham, Tahas, dan Maak.